Presenter Raffi Ahmad memenangkan duel di Partai Tunggal Putra tiba-tiba tenis melawan Desta Mahendra. Setelah memastikan kemenangannya, Raffi Ahmad langsung menghampiri anak-anak Desta di luar lapangan. Sebelum dihampiri oleh Raffi, Desta terlihat memeluk Miska. Pria kelahiran 15 Maret 1977 ini berusaha meminta maaf karena dirinya gagal menang di pertandingan tersebut. Raffi Ahmad kemudian datang menghampiri dan memeluk Desta serta Miska. Selain itu, Raffi juga menciumi Guel, anak bungsu Desta yang terlihat datang memberikan dukungan. Kedua peserta tiba-tiba tenis ini memang dikenal sebagai seorang ayah yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Keduanya bahkan diantar oleh anak-anak mereka saat hendak memasuki lapangan di tenis indoor Senayan. Di pertandingan ini, awalnya Raffi Ahmad memang tidak banyak diunggulkan karena memang Desta lebih berpengalaman. Sementara Raffi Ahmad baru berlatih serius main tenis 4 bulan belakangan ini. Dari awal Desta pun sudah sangat yakin bisa mengalahkan Raffi Ahmad. Namun tak disangka sejak set pertama, Raffi Ahmad justru lebih menguasai permainan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Beberapa kali pukulannya tidak bisa dibalas oleh Desta, tetapi ia berhasil mengimbangi permainan Desta dengan tenang. Sementara Desta terlihat lebih tegang. Pertandingan mereka pun berlangsung cukup sengit dan seru. Apalagi saat memasuki set kedua, mereka sempat kejar-kejaran skor. Sekitar 3.000 orang yang menonton secara langsung sukses dibikin tegang. Hingga akhirnya Raffi Ahmad sukses mengalahkan Desta dengan skor 6-2 dan 6-3. Begitu menang, Raffi Ahmad pun langsung melakukan selebrasinya dengan melempar raket. Para penonton pun ikut berteriak histeris. Ia tampak sangat senang dan langsung menghampiri para pendukungnya dan keluarganya. Tak lupa, Raffi Ahmad memeluk sang istri Nagita Slavina dan anaknya Rafathar. Suami Nagita Slavina ini mengaku sudah menghabiskan waktu selama 4 bulan berlatih demi tiba-tiba tenis. Raffi sendiri mengaku jika ia mengikuti pertandingan tenis ini, untuk meramaikan agar olahraga tenis tetap maju. Sementara itu Desta terlihat kecewa dengan memeluk anak keduanya Miska yang terlihat sangat sedih. Namun pemandangan mengharukan juga terjadi ketika Raffi Ahmad yang langsung menghampiri Desta dan anak-anaknya. Bahkan Raffi Ahmad sempat meminta maaf kepada Desta dan mencium anak-anak Desta. Sementara itu petenis legendaris Indonesia Yayuk Basuki mengaku kehabisan kata-kata saat menghadiri pertandingan tersebut, Yayuk Basuki tak bisa berkomentar setelah melihat animo penonton yang datang langsung ke tenis indoor Senayan untuk menyaksikan perhelatan tiba-tiba tenis. Pasalnya, Tribun Tenis Indoor Senayan terisi penuh oleh penonton. Vincent selaku pembawa acara menjelaskan bahwa tiket tiba-tiba tenis memang ludes terjual dalam waktu singkat, yakni empat menit sejak periode pembelian dibuka. Hal tersebut semakin mencerminkan antusiasme para penonton terhadap perhelatan tiba-tiba tenis yang menampilkan laga utama Desta versus Raffi Ahmad. Selesai pertandingan, keduanya pun mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah mendukung acara ini. Desta pun mengakui kehebatan Raffi Ahmad yang bermain luar biasa. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya.